Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berede, Diva TV kembali hadir untuk memberikan informasi terbaru Terupdate dan tentunya vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Rizky Bilar pun akan hadir. Nih, persahabatan yang memberikan kejutan lewat live streaming di Traveloka. Wow, ini sih kejutan banget ya untuk warga Konoha, jangan sampai lupa. Malam hari ini bakal ada kejutan yang akan kita dari Bunda Lesti dan Papa Bilar, Papa Bilar <tuh> Papa Bilar ini mulai untuk live streamingnya jam 7 malam sampai jam 8 malam, persahabat ya. Yuk sama-sama kita tentunya jangan ketinggalan untuk menyaksikan live streaming dari Papa Bilar bersama Traveloka. Dan berikutnya persahabat, vitamin bahagia menuju berbuka puasa nih Aduh, Masya Allah banget ya Dirangkel di rangkel, dari belakang tuh Idola kesayangan Buddha Lesti <gifat> Ini sih cute banget Masya Allah Mudah-mudahan ya Apapun yang dilakukan oleh Leslar Selalu lancar dan selalu diberikan kesuksesan Amin Dan kita lihat juga persahabat menuju vitamin berikutnya Ini terbaru dari KU Yambung Terpantau persahabat ya Adel, tentunya stroller BBL dan perhatikan persahabat di situ. Dalam jarak kejauhan, terpantau Freddy yang sedang memilih sepatu. Wow, sepertinya persahabat ya, Leslar dan keluarga lagi belanja untuk Lebaran. Masya Allah, semoga ada tentunya kabar baik dan kejutan bahagia yang kita dapatkan di sore hari ini.